Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban Di halaman 122, 123, 124, 125, dan 126 pada tema 3 kelas 6 Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut Menurutmu apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Manusia dapat berkomunikasi dari jarak jauh, menggunakan radio, mengirim pesan, menggunakan telegraf, dan mendeteksi posisi pesawat, Menggunakan teknologi radar Ketiga hal tersebut dapat dilakukan dari jarak jauh Berikutnya Apa yang akan terjadi jika google Marconi tidak menemukan radio Diskusikan jawabanmu dengan seorang teman Zaman dulu manusia tidak akan bisa berkomunikasi jarak jauh, menyebarkan informasi secara cepat, dan mendengar lagu lewat radio. Berikutnya di halaman 123, menurutmu apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang, jelaskan alasanmu. Belum, meskipun berhak mendengar lagu dari radio, tetapi Lani tidak memperhatikan hak adiknya Adiknya berhak belajar dengan nyaman, namun justru terganggu dengan suara radio Lani Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain, Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya Berikutnya di halaman 123 Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Meskipun memiliki sepeda motor adalah hak semua orang Mereka dalam gambar belum berhak mengendarai kendaraan bermotor karena masih SD Kewajiban mereka adalah belajar. Kedua, belum ha hak dia adalah mengikuti ujian. Dia juga berhak mendapatkan nilai tinggi, namun caranya salah. Kewajiban dia adalah belajar mencotek saat ujian berarti mereka belum belajar. Berikutnya di halaman 124. Menurutmu, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai. Hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri Tetapi juga orang lain Maka keduanya harus seimbang Berikutnya Apa yang akan terjadi Jika tidak melaksanakannya Yang akan terjadi jika tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab dan kewajiban dengan tanggung jawab adalah kita akan merugikan diri sendiri dan orang lain pada pertemuan sebelumnya, ini di halaman 124 kamu sudah belajar tentang luas dan keliling Lingkaran Sekarang kita akan berlatih soal-soal tentang lingkaran Sebuah lapangan berbentuk lingkaran memiliki keliling 88 meter Tentukan luas lapangan tersebut Nah pertama di sini kita akan mencari jari-jarinya dulu Keliling sama dengan 2 dikali V kali R keliling 88 sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali r maka 2 ini pindah ruas ke kiri maka itu menjadi pembagi maka 88 dibagi 2 adalah 44 sama dengan 22 per 7 kali r maka r sama dengan 44 dikali 22 per 7. Maka jari-jari sama dengan 2 dikali 7. Maka jari-jari sama dengan 14. Berikutnya kita akan menentukan luasnya. Luas sama dengan V dikali R. Luas sama dengan 22 per 7 dikali 14 kuadrat. Luas sama dengan 22 per 7 dikali 196. Luas sama dengan... 22 dikali 28 Luas sama dengan 616 Jadi, luas lapangan berbentuk lingkaran tersebut adalah 616 Soal nomor 2 Sebuah ban mobil memiliki jari-jari 30 cm Ban tersebut berputar sebanyak 100 kali Tentukan jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut Jarak yang ditempuh sama dengan keliling roda dikali banyak putaran roda V dikali 2 dikali R dikali 100 3,14 dikali 2 kali 30 dikali 100 sama dengan 18.840 cm jadi, jarak yang ditempuh adalah 18.840 cm, ini bukan meter, tapi sentimeter. Berikutnya, di halaman 125 soal nomor 3, Pak Edi akan membangun sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Taman tersebut mempunyai diameter 56 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter. Harga setiap pohon adalah Rp50.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Edi untuk membeli pohon? Pertama kita hitung dulu kelilingnya, keliling taman sama dengan V dikali D, sama dengan 22 per 7 dikali 56, sama dengan 176 meter. Banyak pohon yang hendak dibeli sama dengan keliling taman dibagi jarak antar pohon, sama dengan 176 meter dibagi 2 meter sama dengan 88 pohon. Berikutnya baru kita akan hitung Berapa sih uang yang dikeluarkan oleh Pak Edi? Total biaya yang mem untuk membeli pohon sama dengan banyak pohon dikali harga pohon. 88 dikali Rp50.000 dengan 4400 Nomor 4. Sebuah taman berbentuk lingkaran. Taman tersebut memiliki keliling 88 meter. Taman tersebut akan ditanami rumput. Harga rumput adalah Rp30.000 per meter persegi. Hitunglah biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput. Baik, pertama kita cari jari-jari taman terlebih dahulu. Keliling sama dengan 2 dikali V kali R. Jari-jari sama dengan keliling dibagi dengan 2 V atau keliling per 2 V. 88 per 2 dikali 22 per 7 sama dengan 88 dibagi 44 dibagi 7. 88 dikali 7 per 44 sama dengan 14 meter. Berikutnya baru kita akan menghitung luas. V dikali R kuadrat. Luas sama dengan. V dikali R kuadrat sama dengan. 22. Per 7 dikali 14 dikali 14 sama dengan. 616 meter persegi. Biaya yang dibutuhkan sama dengan 16. Eh mahu saya. 616 dikali. 30.000 rupiah sama dengan 18.480.000 rupiah. Berikutnya di halaman 125 soal nomor 5. Pak Doni memiliki kolam ikan yang berbentuk lingkaran. Kolam tersebut memiliki jari-jari 10 meter. Rencananya di pinggir kolam tersebut akan diberi pagar dari bambu Biaya untuk membuat pagar bambu adalah 35.000 rupiah per meter Hitunglah biaya yang Pak Doni butuhkan Gunakan rumus keliling lingkaran Keliling lingkaran sama dengan 2 dikali V dikali R Sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10. Sama dengan 62,8 meter. Biaya pembuatan pagar seluruhnya sama dengan keliling kolam dikali biaya per meter. Sama dengan 62,8 meter dikali 35.000 rupiah per meter. Maka hasilnya adalah 2.198.000 berikutnya. Jadi biaya total 2.198.000 rupiah. Masih di halaman 125. Buatlah dua soal cerita tentang lingkaran. Mintalah temanmu untuk mengerjakannya. Jari-jari sebuah roda 35 cm, berapakah panjang lintasannya jika roda itu berputar atau menggelinding sebanyak 400 kali? Jawabannya ada di sebelah kanan, panjang lintasan sama dengan keliling dikali banyak roda berputar dikali keliling sama dengan, mohon maaf di sini uh, di spasi ya, keliling sama dengan 2V kali R, keliling sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 35. Sama dengan 2 dikali 22 dikali 5 sama dengan 220. Panjang lintasan sama dengan keliling dikali banyak roda berputar. Panjang lintasan sama dengan 220 dikali 400. 4, dikali 400. Sama dengan 88.000 cm. Atau sama dengan 880 meter. Jadi, panjang lintasannya adalah 880 meter. mas sekarang kita akan jawab di halaman 126. Soalnya, Diketahui sebuah taman yang berbentuk lingkaran setengah dari luas taman tersebut akan ditanami rumput jika jari-jari taman tersebut 21 meter tentukan luas taman yang ditanami rumput. Jawaban luas keseluruhan taman 2 sama dengan V dikali r kuadrat sama dengan 22 per 7 dikali 21 kuadrat sama dengan 22 per 7 dikali 441 sama dengan 22 dikali 63 sama dengan 1386 luas taman keseluruhan sama dengan 1 eh, sama dengan 1386 meter persegi karena luas taman yang ditanami rumput adalah setengah dari luas taman keseluruhan maka luas taman yang ditanami rumput sama dengan luas sama dengan setengah dikali luas keseluruhan sama dengan setengah dikali 1386 adalah 693. Jadi luas taman yang ditanami rumput adalah 693 meter persegi. Masih di halaman 126, ayo renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Jawaban, hari ini saya belajar mengenai Google Mo, Marconi Sang Penemu Radio Hak dan Kewajiban Belajar tentang luas dan keliling lingkaran Apakah penemuan radio membuat manfaat bagi kamu? Bisa mendengarkan radio, berita daerah, informasi penting, produk iklan, dan ceramah secara gratis Sikap apa yang dapat kamu contoh dari Guglielmo Marconi? Sikap yang dapat ditiru dari Guglielmo Marconi yaitu Mau mencoba hal yang baru? Marconi memang menerima pendidikan yang baik dan luas berkat status keluarganya. Gigih belajar Kecerdasan Marconi tentu tak lepas dari kegigihannya dalam belajar. Tekun dan sekarang kita akan mengerjakan kerjasama dengan orang tua. Oke, bagi yang belum menyelesaikan yang tadi, saya kembalikan ke sini ya. Silahkan di pause, kemudian kita lanjut. Soal pertama, sampaikan kepada orang tuamu tentang penemuan radio. Baik, nomor satu kita jawab. Siswa menceritakan tentang penemuan radio Mintalah pendapat orang tuamu tentang manfaat lain yang mereka rasakan dengan adanya penemuan radio Jawaban manfaat lain yang mereka rasakan dengan adanya penemuan radio yaitu Menyampaikan informasi dari jarak jauh Memperluas ilmu pengetahuan Menyajikan informasi hiburan Baik, itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.